Ayah saya di Makassar punya seorang uh, staff beliau uh, Tadinya saya melihat orang ini cukup jauh dari agama ya lalai dari masalah agama, sholatnya segala macam Tapi waktu itu saya masih kecil, saya ingat sebelum saya berangkat uh, ke Madinah Saya ingat kisahnya Subhanallah saya pergi ke Madinah sekolah sudah sudah lama saya nggak ketemu sama beliau. Setelah selesai S 1 saya pulang dari Madinah tahun 2008, saya masuk ke, ke, pulang ke Makassar ketemu saya melihat perubahan total orangnya, penampilannya berbeda, azan ke masjid terus saya panggil karena saya panggil dia paman, uh, dia pegawai ASN, maka saya mengatakan masya Allah apa yang membuat perubahan begini terjadi? saya bukan menghina atau menyebutkan sesuatu yang salah tapi saya melihat dulu antum ini jauh dari agama dia bilang begini sebenarnya saya beberapa tahun yang lalu memang saya tidak ketemu dia selama 4 tahun itu itu saya masih asad saya berapa tahun yang lalu waktu saya lagi lalai seperti kamu katakan tadi memang lalai tidak sholat banyak pergaulan bebas segala macam dia bilang saya kemudian mimpi masuk ke neraka Terus saya bilang, bagaimana ceritanya? Dia bilang saya lihat sendiri. Saya masuk, tangan saya dibelenggu, kemudian saya dibawa oleh dua orang pakai baju putih, tapi saya nggak bisa lihat siapa orang itu. Kemudian saya jalan dan saya dilihatkan segala macam siksaan. Ada orang lagi teriak di sana, lagi dipukul di sini, yang pagi segala macam. Dan saya merasa ada, ada, ada, ada kekuatan, ada sesuatu yang berpengaruh pada jiwa saya dengan siksaan itu. Saya terganggu betul dan sangat ketakutan dan sangat luas tempat itu. Dia bilang setelah saya dilihatkan segala macam siksaan tersebut dan dijelaskan ini orang berzina begini, ini orang minum khambar begini, siksaannya. Maka saya sempat bertanya, apa saya juga akan disiksa begini atau saya masih punya kesempatan untuk taubat? Dia bilang saya cuma dengar suara mengatakan, kamu masih punya kesempatan, belum saatnya kau akan masuk di sini. Kalau kau bisa taubat, kau tidak akan masuk. tiba-tiba saya bangun. Semenjak itu saya tidak pernah lagi tinggalkan ibadah dan tidak pernah lagi buka pintu maksiat. Aku pernah pergi ke kuburan untuk mengasihi ahli kubur bertafakur dan mengambil pelajaran. Kulihat mereka diam dan tidak bisa lagi berbicara. Mereka bertetangga tapi tidak saling mengunjungi. Bagi mereka perut bumi menjadi wadah dan punggung bumi menjadi atap. Di sana aku menyeru, Hai ahli kubur, bekas-bekas keminggiran -bekas kamu telah terhapus dari muka bumi, tapi dosa-dosamu tidak terhapus darimu. Padahal dulu saat kamu tinggal di negeri yang penuh cobaan, kamu giat berusaha sampai kakimu pada bengkak kemudian Al-Harith menangis dengan keras lalu berteduh di bawah sebuah kubah di kuburan tersebut dan dia tertidur di tempat itu.